Thank bro. Welcome to my channel. I've been fucking awesome, I've been fearless, man, I feel like a rockstar. All my brothers got that guess and they always been like a rockstar. Oke, okay, up channel uh, kita mau cerita cerita masalah gas 150 Pemakaian ini udah kurang lebih 2 tahun lah ya kira-kira Kita cerita tentang kekurangan dan kelebihan gesek. Pemakaian selama 2, 2, 2, 2, 2 tahun ya Selama 2 tahun Udah Oke okay, check it out cek cek and ngedot Ini gesek saya nih Ini pemakaian udah 2 tahun ya kekurangannya ya ini catnya sudah mulai memudar ini kalau yang ini fiber nih ini fiber ini catnya ini udah mulai pudar nih asli pudar dia kilat kalau kita kita aja kilatnya kemudian dari gear gear tariknya ini ya ini yang saya kasihan sekali. saya nama motor saya lah. Rantainya ini selama 2 tahun. Ini sudah tiga kali saya kencangkan. Ini gear belakang ini udah kayak silet, tajam tajem, tajem, Tatum, sakit tangan, ngilu, pegel. Aduh, mual sih. Terus yang kedua. Yang kedua, yang ketiga, kekurangannya yaitu ini dari standar ya. Ini minyak rem ini perlu ditambah karena ya, dari 2 tahun saya pakai ini penuh nih, sampai segini nih. nih minyak <tuh> <rim> ini minyak <tuh> remnya kalau dari segi ban, kalau ban ini saya udah ganti ya, nggak ban standar lagi, udah ban ban Moge saya pakai, kalau ban standarnya masih bagus lah kalau ban Moge ini sudah pakai kurang lebih satu tahun lah ya ini udah botak, udah perlu diganti cuy. lecet, lecet pemakaian up dulu lecet pemakaian, pemakaian wanita jualan kali ya warnanya pudar mungkin kena panas kali ya kalau minyak rem depan ini nggak kelihatan gimana cara ngelihatnya. kayaknya kekurangannya itu aja kalau dari segi kelebihannya ini ya ini termasuk lebih lah sangat kelebihan udah dua tahun tapi masih oke okay motornya mau motes ayo uh, capek bro capeknya karena panas udah dulu ya kalau ada kekurangan mohon dimaafkan saya eh ini pemula dan masih balita saya baru setahun tiga bulan makasih.